Jaki, hey, bang. lagi ngapain? Mantep, seger ya eh. Jam berapa tadi olahraga mulai? 8 Jam 8 Berarti oh, udah sejam dong? lah Terus uh, Jadi pagi sore nih olahraga Olahraga Pagi sore Jaki mau salam-salam gak buat boleh tuh, buat aja. ya salam buat Jack Mania Coral Langon, Selan, angka, kita bergotong layur. layur sudah layu, banyak lah. Okay. Salamnya nih, tetap semangat, semangat. Liga satu juga ya. Thank you Jaki, Jek. Mas. Alhamdulillah. Kan okay, ngapain Ki? Mantap. Jam berapa tadi mulai? Jam 8. Jam ya. delapan uh, udah berapa ini nih dua jam lah dua jam itu ya. mantep ngap gak kan? wah ngapeng <laughs> <berusaha> badan kalian woi <laughs> salam salam <laughs> ada deh cuma jemanya baru bentokelan Kak. Ya, Udah, ya. Salamnya apa tuh? Nah, kaya, walaupun walaupun sakit ya. Oke. Oke, okay, thank you Ki. Ya, bang. Kita ya. hati oh, oh, ya. Halo, Bang. dari mana aja nih, Bang? Ah, muterin ini. Ah, Pasadena. Lagi olahraga nih Bang ya Sudah berapa lama Bang? Ya kira-kira 30 menit deh So, I think mau Disalamin kan nih Bang? Ya, Salam buat Jekmania bangun, Torpangon Jekmania Ganding Raya Jekmania Tegek Jekmania Nah, terus ke Wairatai Lampung, Jackmania Mania Se indonesia yeah, Oke, okay. salam-salamnya. Semoga sukses dan sehat selalu. Okay. nih Meskipun Liga 1 dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentuin sama PSSI maupun FIFA, ada kabar baik. Nah, jadi Liga 1 bisa kembali berlaga dan kita bisa nyetambian lagi. Siap, siap, siap. Jangan pernah lagi ganggu Persija kami. Bila bertemu nanti kita berkelahi Rasa pipi sudah melekat di hati Selalu emosi bicara prestasi setep bener, sweta,